oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur-dulur uh, orang ayah uh, di Indonesia di luar negeri hmm, sadaya nak nama mudah mudahan disehatkan uh, di nawaktes orang bakalan kada tangan tamu ya tamu tamu tamu spesial yang benar benar spesial pasti merenang guys uh, ada tidak ya asing deh yo jermanate apa hmm, karena nama garlis licik-licik garlis, pula lagi lah orang panggil bayar dua ekor dua ekor eta manusia-manusia cantik tapi menggelitik okay. orang sambut Nya, eta personil anak tarsan mana ke studio masuk hey, ini mana coba sini sini anh gua gua gua gua anh gua gua gua gua Kan tadi, guys, nah, ya, anu di Gorawan, Kan di Gorawan, Tadi, bintang tamu anu Garulis, gitu kan? Oh? Igarulis, kabur puluhan oh, teli. isah Sayu, bintang tamu tadi di Gorawan. Gua teh. manggil oke. Personil anak tasan, Tidudah, yuk, personil anak tasan oh, anu Aku, aku, aku, aku. Aku, aku. Aku, aku. masalah manggil salah manggil, salah studio Aku, aku. Aku, aku. Aku, aku. Aku, aku. Aku, I benar ya, benar uh. ya, benar, benar. Hmm. Uh -uh. Sangat enteng sih, personil anak Tarsana. Kita tuh aurat, makanya itu era keris, cesarok mah. Tade emang yu, uju, uju, saya, uju, uju, nang, yu. ya, ucer-ucer saya, ucer-ucer nang dia, dia dia teh anutin anak Tarsan, kita <tuk> si mumun, aja si mumun ya, si mumun deh, <tuk> si mumun, <tuk> ada tipis <TV>, si mumun deh. <tuk> Iya teh berarti pemirsa iya teh kena suka orang masalah manggil atau jangan masukin dia. Iya, ini saiti, saiti gunung hidung hidung. Ayo, Oceh berarti randa jadi wow. randa. randa. Oh, yang di saat ayah meren dua tahunnya garing, garing garing garing ya yeah. yeah. orang ares nanya ya yeah. <laughs> anak, yeah, yeah, yeah, yeah. anak. nanti ayah, ayah ayah orang manggil personal anak dasar nanti Orang itu datang di bangku orang, aduh, hampun. Tanya kakak, nggak, nggak, loba, cuman kan anu lain, tapi nah sadar, halangan betul. itu, anu penting, jadi Hampur rawainya, perwakilan, perwakilan, doang. Uh, perwakilan, perwakilan, perwakilan, perwakilan, perwakilan, Galis perwakilan, mana perwakilan, perwakilan, perwakilan, perwakilan, perwakilan, perwakilan, perwakilan, perwakilan, perwakilan, perwakilan, perwakilan, perwakilan, perwakilan, perwakilan, perwakilan, perwakilan, Kumaha awal bulanan terbentuk anak tarsan kuno? Jadi terbentuknya nggak ranah, anak tarzan, anak tarsan Channel narasumber, Channel narasumber, Channel narasumber, Channel narasumber, Channel narasumber, disebut anak tarsan hmm. narasumber, Channel narasumber, Channel anak kurang jajan kurang jajan Channel narasumber, Channel narasumber, Channel narasumber, Channel narasumber, Channel narasumber, Channel narasumber, Channel narasumber, Channel narasumber, Channel narasumber, bisa terbentuk hmm. anak tarsan. Hmm pasti pemirsa ke nemporna anak tarsan tapi kok ibu-ibu gitu Aa, pasti pertanyaan seperti itu oh, <laughs> kau awalnya kurang uh -huh. ya enam personilnya uh -huh. pemain 5 sama kameranya satu oh, oh enam ya nah awalnya tuh anak tarsan kan te, kita kayak bikin uh, anak tarsan anak tarsan kayak gitu di hutan Aduh, hutan uh, keanu, sakil, sakil, anu di hutan hutan, anak tarsan iya sebelum hmm. kita masuk sebelum kita masuk maksudnya itu, itu ya. sebelum kita masuk emang anu pertama saya ya pertama ya, ya. ya pertama itu um... aku yang jelasin deh ya, ya. so -so -so -so -so ya. anu ya. pertama banget ya anu pertama banget ya anu masuk ke anak tarsan teh senasi Cenarsi nah, sama naji mas. Hah, cenarsi sibuk, jeng salah kina. Oh, cenarsi. baru baruan beres. Hmm, cenarsi, aja mang Andre tahap kamera. Oh, oh. oh. Terus aja mang dua personil deh, orang untuk itu nyok, ada masalahnya. Oh, hmm. Terus, nah makin kali makan kadiyo. Oh. Berhubung di kampung orang loh bang Emoknya. Umum, umum yang, oh hmm, bang Emok. Janji nah, oh, no. bang Emok kita. Gitu, oh. oh, oh. Ho, oh anu ngejem nate jadi tuh neng dibang, hehe, oh, oh, anu ngaret ayah, anu tanggung renteng ayah tadi di ya, kata bang Emok teh, oh, terus rumah ada terus, nah ee, coba orang nian bang Emok kan, bang Emok, bang Emok, mm -mm. terus terbentuk ke bang Emok, orang kara Rasu ti ya, dua anis, star holding sini ngutnya, tapi mm -mm. kayaknya nafkong terna bang Emok, bang Emok, bang Emok, bang Emok, bang Emok kalau resep ngomong, ngomong tapi ayah rencana ganti gitu selain bang Emok gitu naon gitu bang Mang Mangman bang bang, bang bang Majir ke bang Nawi, gitu, gitu. ayah analisa gantinya bang Ke, bang Ke, bau hmm. tuh gitu. lain lain bang lain itu bang Keliling, hmm. Hmm. bang Keliling, hmm. tapi Alhamdulillahnya hmm. tahun-tahunnya tonton banyak, ada bang Nurhara sebutnya, ya, ya. Alhamdulillah, nah itu terbengkuknya anak tarzan teh di tahun sabar aja, sabaranya aduh Uh, usi dua ya. nih ninjak a ah, dua tahun mm -hmm. aja nah, nanti tahun jalan, 2 tahun dua hmm, tahun dia jalan, namun kalau cek budak mah karena kelengka halu, eta karena kelengka halu, hmm. benar ece pemirsa, hmm. berarti anak tersangkut, mau jelema jalan mama karena kelengka halu, nah, mau hmm. nengka halu kenapa coba artikan, coba nawan bahasa bahasa sunda teh? telengka halu, coba telengka halu, teh agar anak karak karet belajar berpan gitu kan oh. ragad ini ragad ini itu telengka halus oh. pemirsa coba tong. berarti karet merintis dari ah, karet merintis dari nol dari awal hmm. tapi kumah aja nak ke keayaan ya, anak aja anak kelasnya kumah aja keayaan e, masih maksudnya masih Uh, lo banu nanya na ke dengan videonya karena abis besok nih hari ini -nya videonya kok kurang ayah deh gitu ayah ayah ayah wah ini kunau nih teh jangan itu nanti persoalnya kurang ngundang noba nah, kan. jadi persoalnya kumpit kalau datang sih dua ekor justru eta akan jadi anulen tes harian buknya ayah musibuk kerja keluarga nggak ayah musibuk kerja pageluyang jadi hampir tuan selama selamat iya encangin video-video deh hmm. tapi tetap kompak tetap solid kita Nah, oh berarti tipunya anak Oh aduh te, kaya, kaya, kaya. <tip> ayu, ayu. Ayu, <tip> kembang kaya, kaya. <tip> ucuk, masuk kembang <tip> Oh tenang ka so. Oke ayeuna orang arek nanya kak Ce mangnauna cesaroh cesaroh e, tos lamik jadi rendang tos e, sabareng lebet ke eta nya lebet ke channel anak rasa posisi cesaroh tos jadi rendang apa masih punya kak ah, e, salah berarti tosaroh teh sengketa ngene ah sengketa heeh oh, oh. wow. e, berarti Kan jadi, jelas. Oh, oh, jelas. jadi, randa lain, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, Tapi jadi, kumaha ya, randa besar. tapi jadi, jadi, jadi, tapi jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, menyenangkan jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, senang ada suka dukanya ada pokoknya campur aduk deh tapi kebanyakan senangnya gitu kan ya tapi syarat tidak ada non tengaran atau tidak ada kendala no. kendala gitu kendala, kendala beban I iya Bukan, kalau beban. masalah beban. kendala, kendala beban. Pasti, ada. pasti ada ya hmm. setiap setiap uh, kita mau uh, syuting iya. atau misalkan dulu iya. syuting juga ada kendala iya. pasti iya. ada uh, oke okay lah gitu mak akhirnya jawabnya barang-barang gini ya, hmm. no. salah sahih personil anak terusan sehan paling riwur, so. ah. saroh riwur, si mumut, saroh mah nyala dek dangdan riwur, uh. dengan, nggak neng, riwur, dengan iya riwur, mau nah, iya teh, nah, mau atuh susu, <laughs> emang hari kita susu susu menas susu ya asli ah deket aja cabang <laughs> pokoknya di antara dia nah, personel nah. anu genepan iya paling leueh manehna heeh ibu sagala-gala oke pertanyaan pertanyaan anu berikutnya pertanyaan anu berikutnya pertanyaan dua. anu ka kedua ka kedua hmm. pertanyaan anu ka kedua dina salah sahiji anak eh, personel anak tarsani hmm usahaan lo paling bau iya, enggak mumun enggak bau ini iya, cara mandi sih mumun mak iya, sih mumun enggak mandi cara mandi, cara ganti sotek guluh, etak no scare ini ngelirin ngelirin buat kaki, namper enggak geblek uguh, gede, next iya, enggak angges, gede atuk berarti enggak rasa ecenya Oh, berarti, berarti fix, berarti ayana cembungun anu paling bau. Iklim oke, okay, pertanyaan anuka. Oke, tilu, anuka tilu. Dina salah sahiji personel anak Saha Anu osok dina lokasi Oso, syuting Anu sok itu tuai cina. Kau ngomong itu bisa disebut manuk cankulilin. asal ja okay. emang manuk saja jadi disebut manuk teh, ya manuk saja nanti danya, karek prepare persiapan main. Nah. Good gitu kan? <laughs> terus, uh, tarik uh, mulai syuting, kadang "good gitu oh, tuh, gitu. aduh, aduh jorok katanya, dari sana wala mau jual Pertanyaan, Kau anu empat, empat, nya empat, dina salah empat, empat, anak empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, Mungunan dek dandana, natural wain mau medok-medok Entung nama Bedak biar sator es Ampun, hmm. penyeh sekali syuting berarti hmm. Tapi hmm. Oh, tapi kan penghasilan lebih sakit hmm. oh. Deket, penghasilan, tuh merin Akan beli bedahnya Dan aja mungunya Alhamdulillah penghasilan Tuh, bukun bola-bola nani Bol, boin Hahaha <laughs> <laughs> Udah borongannya keborongan Bener, ayo teke Bol beruk Beruk Beruk Beruk Beruk next, next. Oh, pertanyaan kalimat kak kalimat ka, kalimat oh, kalima. oke pertanyaan kalimat cina yuk, ayo kita baca kan? ini oh, terahungnya itu orang, biasanya ada MV studio ngakak so, pertanyaan kamu kalimat cina anu atau Kita pertanyaan, Bam Oh, Kenapa? Pertanyaan kalima 5. Di sahiji personil anak Tarsan kenapa? gembul nggak Emang kenal? eh aku ya aku ii.. pertanyaan aja nah personel anak Tarsan saya paling gembul daharnya si Narsi <tinyan> <tinyan> si Narsi ya kita si Narsi Oh, lu lagu curung lah, mene, kos beko kos beko, si Narsi aku kos beko se edo. doh iya bener itu pertanyaan aku maaf mbak turmun pas siur-siur Tahan gimana, loh? Sampai ke sini, eh, do, eh, do, ke bunga, ke bunga, ke barang ke bunga, ke bunga, ke gembul. Tapi bunga, jadi jadi ke awak ke bunga, ke bunga, ke bunga, ke bunga, ke bunga, ke bunga, ke mimin. Ini ya, ini. Nama Barandara Letik. Senajan awak anak gede gak ada gak Letik, eh gede Letik, eh Letik. Soalnya batinan penyedong Gue pura-pura kali. Berarti awak mesti menjamin barang Barandaranya. Oke, pertanyaan Anu Pasapulo 10 Eh tadi kali lima. Enak kageneh terakhir, menolong. Oh kageneh terakhir putar akhir pun mah kurang be. Hahaha. Atur Pertanyaan Anu kageneh cina. Dina personel anak perusahaan. Usaha anu osok pang usil-usilnya kena, produser atau kap pemain pemain anakasan jengkap penonton anakasan anu di lokasi teh, di lokasi kebun, nontonnya, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, usil te, usil nonton, nonton, nonton, usil-usil nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, usil nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton, ya kadang orang sok bukan lain ngelajin sih kadang kan orang tes so kan di ini gitu kan kalau misalnya misosotin teh sosok ayah di luar skenario skenario oh skenario skenario tapi sok usil skenario anu anu sok usil kadang nyusun nyusun skenario Kang Andre oh ayana Kang Andre orang diundang kamari teh berarti orang pan nanti ngundang Anak tak sempat datang, Andre yang baru. Buku guys, sekarang itu datang. Bukan, mereka yang lain. Bukan, mereka yang lain awalnya. Oh, senyumnya. Oh, tadi iya. kan ngomong-ngomong usil. Iya, uh -huh. yeah. salah satu nadia. Yeah. Uh, misalkan uh, memuteh yang didang dana uh -huh. atau yang uh -huh. dekapan, kusi sarong. Kan iya, uh -huh. kan, yeah, uh, misalkan iya, yeah, halis. Halis, katanya udah yang dipakai halis. Iya, yeah. geng di dia, Kan dalam dirusuk usil, enggak Ikut <SILENGALAN> para saya, um. tapi itu ke saya. Mm. Ketika candaan doang orang tangguh usil-usil begitu. E e. Bar bete barbete, ayam, ayam, ayam, ayam, babat orang, baku, baku, akur baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, baku, Pak, produsernya, produser, Pro produser, produsernya untuk tanggung jawab di orang tadi, kan dia, hmm. mana yang menang, mana yang tapi kurang tidak hmm. Oke, okay, lanjut hmm. pertanyaan Anu, selanjutnya ya, ya, pertanyaan, ano, pertanyaan, pertanyaan Pertanyaan pina netizen, ya, pertanyaan, oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, pemirsa ya, no, nanya, pemirsa. Hmm. Gesto mah penas di mana-mananya. Alhamdulillah Friendsma udah lobanya, udah iya. banyak. Berarti setiap mangkal kan itu ayen wau gitu ayen. Ya, itu. ya, wau kadang-kadang bangongan. Bukan kec. Heeh. Maka terkuburan ayen wau. Uh, oh, oh, oh, bukan lagi. Oh, berarti enggak. Benar hebat anak kasem. Pokoknya mah nurus mata di timbulai dunia nyata dia di dunia gaib. Oh. Hmm. Berarti benar-benar hebat. Nah, dia kesabetan wai. Pertanyaan T99, mana T9? Cek, kalau lo kisah kang, satu orang mah deg-degan. T, deg-degan, t, deg Pertanyaan T99, Cina, orang pertanyaan T8, e, bla bla bla bla. Orang hayang terang, eteteh, personil anak tasante T, lelaki asli, apa rakitan Cina, awes asli, apa rakitan Cina, lah, jawab C ada SDT apa lain sih nah. Para netizen yang kepo dengan ke aku berdebut aku cewek apa cowok? Ya cowok lah. Nih, Inti. Intina cowok. inti nama ya. Inti nama cowok. Sarodog yang cowok Tapi atas kumis bening pas lah gitu. Yang benar sama kak, pasti sudah lihat gitu pasti sudah liat, liat. He -he. Benar, benar. netizen mah berarti netizen mah geli lah coq benar emang netizen geli mampus geli dan kepo enak kak benar benar, benar. benar, benar. Hmm. oke pertanyaan anu k2 nyeka di netizen ya ayah nukomen deh ya nanyakan sop. ya sop hmm. saya pemain anak tarsan telalalah dikebet. Hmm. Tapi ayah no, masih lajang apa anu no, tos nikah cenah tuh. nikah no, saparana nu lajang tak ada anu tos nikah. Saparon, no, tos nikah, nikah teh si Narsi. Narsi tos nikah. Si mm -hmm. Mimin tos nikah. Mm -hmm. nah, si Edo. Si Edo, si Edo uh, nikah karek-karek hmm. Poses. menuju halal hmm. Hmm. Hmm. doain aja semua ya semoga oh. acaranya si Edo tuh lancar. Nggak sih Edo baru nikah. Iya Monica ya. ini udah halal apa? Ini halal kan? Apalih nggak halal? Ini udah halal kan? Tahu ya bu? Pasti, punya teges terbalik. Halal kan? Mana ya, halal kan? kan, kan, kan, kan. kan, kan. Hmm. Jadi kia, jadi kia lamun di, lamun misalkan di film kelemah emang kita kayak gini ya, kayak cewek. Tapi di luar uh, skenario atau di luar film itu alhamdulillah Masih parah super, oh, parah. Uh -uh. Duh, parah parah parah ya mangkal emang mangkal di bebenci <laughs> ngalah eh di eh, eh itu tarik itu ya, no. ditarik -tarik. pertanyaan tinecian di anu gina kita uh, cerah, saroh, susun a badag amat makin naus si peta kita, toh jelaskan saroh, mohon ayah ada kok saroh, lomba-lomba di sini, apa lagi? kola kola lagi nonton, nara emang ayah, ayah, kumaca rana itu <grew> itu kita selalu seperti mulai tisu buah, kata kita kan, sini. <elbow> Oh, Kecanggol amat etalernya kurang lebih, lebih gitulah kang oh, kurang lebih gitu. Oke pertanyaan selanjutnya. Oke pertanyaan kaje mumun cina ya. Ye. Yeah. Cina mumun eta cina acukna saya saya cina menang di mana cina, oh, cina. Alhamdulillah. Kaya. Rampok. Lain uh -huh. akang masa ngarampok sih itu baju teh alhamdulillahnya lo badan apa tembeli di beret nomor <laughs> nomor beret alhamdulillah, Is alhamdulillah. siapa jujur teh mending jujur ini emangnya tiung ya tiung di beret iya gamis di beret serba di beret di mal kita nggak mau itu pasar malnya ahnya ah, <laughs> ah milih bajunya alhamdulillah udah merah kang lo masih mau mana urung salah kiri jadi pameran apa bantem mau um, um, nggak mau um, kesalaki lagi ih buka salakinya masih gampang nggak kurang salakinya aja sekarang air anda makan bebas jangan mengoran, kolot, aki-aki, dengan duit. oh gitu pokoknya pokoknya semua properti syuting itu uh. kayak baju, gamis, rok, uh, wig gitu ya ya kurang lebih ada yang ngasih ada yang beli kita tapi kalau alat, alat make up kita beli oh. Hmm. Oh, iya ya lah harus beli atau ngadakan pameran main mah aku mahal eh eh aku gak jis mau gede mau pameran main. Aina pertanyaan netijan ano selanjutnya ya cina. <lis> Eka pemain anak pasang ku, paling tersidang dana. <lis> dana Kusahat ku, ku cina kusahanya nandanya lira apa nandangmu, hmm. ayah tim, tim tim tim oh enak abang enggak ya, oh. okay. ya netijan Netizen yang ikutnya, eh, umumnya memang apa Serangan untuk memakai, anu lain di tengah bayar anu lain ria. sorangan tuh, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Iya, lamun misalkan orang atau misalkan nyawa di Batur kan duit di WAE Ya kan enggak gitu, hmm. gede lah Iya, Alhamdulillah gede Cuman kan selama kita masih bisa sendiri Of course no problem kan? Ini pertanyaan ti, ti saya ya Ya, pribadi di ya. Akan hmm. hmm, Sok Eh, uh, gajah YouTube, eh, uh, sapulanya udah berarti ya. Alhamdulillah, sembilan m ya? enggak. Pokoknya masalah nominalnya enggak bisa aku sebutin. Sembilan hmm. dua m, pokoknya alhamdulillah. Oh, eh, dek, dedengan karena eh, de denger-denger dengar-dengar gitu, yeah. ini jadi ya, ya, Kena... nah. Buat malah um, juta, oh, juta. Benar, alhamdulillah. Kan? Amin, amin, amin, menuju ke sana doain ya, doain ya. Saat guys, tapi Aina, eh, saya menuju yang juta bener tos, tos, tos, tos, tos, sak so, pertanyaan dari netizen. Oh, netizen kene ya aya tuh, aya deui netizen teh nya, menebanna yeuh. netizen teh. Ya, mm Heeh, -hmm, bener. Netizen, netizen. Ayeuna ieu ya, pemain anak Hasan biasa Biasana lamun lokasi syutingnya di mana? Ayeun nanya ye lokasi syutingnya Gedangan hmm, ganti di apa Masalah, masalah. masalah. Habisok ngelihat kena gonta-ganti mending lokasi syuting kayak di mana. Masalah lokasi syuting sangat aesthetic banget, amazing world. Jadi kayak di kebon, di sawah kayak gitu. Amazing kan, jarang loh. Kita kalau misalkan ada adegan harus nyebur, heeh cakapnya adegan adegan yang gitu, itu Kadang kita, kita terlalu oper, atau terlalu menjiwai, kadang mm -hmm. kita sampai terluka akhati kita. Tip alitipnya. Manjirin ya, ah. dak. Manjirin, cimu, kulit lagi? Tip kulit badak. Kos kulit badak, kos eh, kulit, kulit kubu kubu, badak Iya, tapi, bolo on. Aduh, <hati> benar-benar. <hati> Selalu, ia menjengkel atasan. <hati> tapi, kadang uh, ya. Kurang ada yang nanya. Kamari asal ah, kurang asal di kurang anak 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 diundangku, tamat aja nah, bener banget Kang tuh, alhamdulillah ke, ke, tahun kemarin tuh ke, tahun, ke, tahun 2020 <laughs> tahun kamari 2020 alhamdulillah ayani mempercayai channel anak tarsa jadi sehingga yang punya hajat itu memanggil untuk menghibur semua masyarakat berarti berarti siap untuk gitu, menghibur harus siap dong kita kan publik figur jadi harus siap menghibur semua tapi ayah ayah rasa kera malu kalau malu bunyi. kalau malu emang jelas ada tapi kita biasanya sering malu malu bina <laughs> dia mah nggak pengganggu ke era oh. <laughs> nggak lahir tapi kalau menurut aku pribadi sih bodoh amat ya orang orang mau ngomong apa juga yang penting aku niatnya menghibur kan oh, gitu aja positif yata. ya nyata utama menghiburnya ah iya tapi itu menghibur aja batur ngomong ngawen aja baturnya uh -oh. whatever whatever don't care kah okay? gue nggak peduli sama orang-orang sekitar yang penting kita bisa menghibur juga udah alhamdulillah tapi kan penampilan dunia dunia hiburan kecil kembalinya kan uh, dunia asli mah lebih pejat oh. lebih gelo <lacht> hmm. bohong nggak netizen nggak nggak guys nggak kayak gitu ya dunia sehari-harinya nang nah, kita Ay, jemur, jemur, kita jemur kita uh, pekerja kulit kulit hmm. Gaji gede kulitnya, ya Ayang. kan? Namanya juga manusia, kan? Lah. Mungkin yang ini kan buat sampingan, gitu ya. Oh. <laughs> ya, gitu. Hanya sehari-hari saja, hanya ya Gudang laki-laki, oke. Tuh, gak punya, Pak. laki laki-laki. <melansi> Kita tangan, kata pamannya, "nyah, mohon, mohon, aku waran di labrak komunitas. Tidak, kita, kita haji nanti. Cuma nanti, Mbak, mungkin kemudian netizen, menurutan netizen, nah, menurut namanya, pelembab. <laughs> ya, hafal nah, nah, bener. Berarti, ya, lamun nih, syaratnya, hmm. ayat lima nah, hmm. belas cara hajatan dapat cara ulang tahun. Berarti, caranya Oh, oh siap. siap, sudah pasti siap, siap. Oh, siap, gitu. tapi, untuk uh, ditarget apa, Oh, apa Enggak, enggak ditarget sih. Pengennya ditarget ya, lima juta gitu kan? Enggak, maksud ya. ka kalau misalkan kita ngomongin target juga, kita kan baru belajar. Jadi, masalah harga atau nomor nomor dua aja. Jawab gini, kita udah bisa menghibur aja gitu. Iya, oh. okay. masalah enggak. gaji, eh, harga nomor satu. iya masalah gaji enggak, soft, soft, hard, eh, harusnya harga nomor satu ya. Enggak, enggak, gue ngerti harga, harga nomor satu. cuman kalau menurut gue. Harga ngikutin gimana kitanya? beli tahu. Cuman kan kita berinti dari awal dulu, yang mau mahal gitu. kenapa? siapnya sarap selalu siap kayak bulan Januari tentang Insya Allah. Allah saja tapi baik tanggo anu anu kopi manis, manis. cau pulo cepulo cau 15 sikat cau lampung 15 sikat cau nangka 15 sikat cau ambon 20 sikat biasa karung aya <hara> aja <hara> di muka eta kios cau paling Ya seperti itu. Oh siap lah siapa pertanyaan anu ada pertanyaan, ya Lama jawab kabeh pertanyaan di nya. Ah Ya, tapi ngomongnya ya? apanya? Shhh! Ini itu mau studio orang, yuk ya. langsung Shalom, so. please Orang pertanyaan-ngomong aja ya. Teaching mani Tapi namun ayah netigen usil, aku mah gitu Emang saya ditanggapi aku kemana Masalah netizen usil Dia bau Ya, emang bau dia, nggak apa-apa Abaikan ya. Masalah netizen usil oh, gitu. Kalau menurut aku pribadi ya Kita mah nggak terlalu pengen kayak gimana-gimana Terserah orang mau nilai kayak gimana cuman yang aku mau uh, positif aja gitu Betul. Dia so, mikir, selalu Iya. Semua orang tuh punya hak masing-masing, punya uh, penilaian masing-masing, terserah dia mau menilai kita seperti apa. Tapi kan mereka apa. tuh menilai kejelekan. Ya apa-apa itu. Padahal kan ya. hidup mereka kan lebih menjaga Emang pasti udah pasti, iya, kan? berpikir positif. berpikir positif, iya hanya sekedar hiburan. Iya, benar, benar, pemirsa, penonton, dimanapun Anda beradanya, iya hanya sekedar hiburan, ya mengingat mm. hibur masyarakat, sadayana. Ia, iya, iya, ala, ayah nanya dia, iya. sok sahat, undangnya... tuh, nunggunya, iya, kenalan udah lah, itu, okay, kutuh. Kutuh. itu, itu, okay, satu Oke, okay, waktu gue nyari levi, ya udah Terus, karena terus datang ke studio, abis gue <tose> seharu banget. Ibu guru, orang jam salapan, jam berakhir, mereka hama. Aku puji, terus gue nungguin itu. Mereka hama, paham, masuk, gue sangka. hama. Hama sekol degeng bro itu turun ini turunkan pasir pasir kadang apa. beton hmm. oke oke atau ya, nih atas saudara tangka ya studio orang ya hmm. gak kurang undangan gak alhamdulillah atas didatangannya nah. oke pemirsa mungkin ya atas waktunya ya kurang berpisahnya jangan hmm. Oke, channel Anak Tarsan Ya, pokoknya gini, uh, uh, filmnya ya. Ya, pokoknya yang belum subscribe, uh, yang subscribe. lupa subscribe ya, cuma ya. Tarsan. Yang belum ngebully-bully. Heeh. Hmm, sesuka dia. Ya, nggak <laughs> ya. apa-apa kok. Tapi saya dibully. Ya enggak apa-apa. Kita Itu sebagian ibadah, ibadah, ibadah ya dibully ya. Siap. dosa. Ya, begitulah. Sudah. Nah. Oke, siap. Udah berani bacanya. Iya, sudah. Ini Bali. Ya eh, Allah, orang Assalamualaikum. Eh, Kata, <tuk> Assalamualaikum. Duh, lah, sih, Itu jelas, tuh kurang tutup galak ya acara. Oke, terus Pak. Pak Mirus yang Oh, Pak Mirus. Saudara-saudara orangnya, anu dimana-mana. Oh, ini. Tuh mau apa sih, Bamang? Itu kagak jelas. Hei, lo keren nggak? Ya udah ngomong mau berakhir kapan balasnya, Bang Bang? Gue sepetingi, mereka hama Puting-puting hamak. Buruan. Oke mungkin. Iya eh, eh, maka. kok ngomong boleh oh, burok? Ya sudah, sudahlah. Boleh burok ya? Jujur eh Oke ngomonglah tadi orang. Hmm. Ya udah berakhir sampai Oke, di sini. Napi wae merenang perjalanan orang pertanyaan pertanyaan orang kayak lain kali waktu kurang unanggai ya seadanya terus sampai puncitnya ya. Hmm kurang berapa pertanyaan deh lo bayar? Ya, soalnya lo masih lo pertanyaan. Dina Dina waktu ya orang cukup sekian dari kasih untuk oh. kedatangan. perwakilan anak bon, balik, Bayu, ayo, ayo, ayo Balik Balik right. <concurrent noise>